Hai guys, pagi pak. Apa kabar? Ya, bagi, pak. Selamat, mau saya, cek pak? Ya, saya ya, mau cek kamar ya? Silakanlah. Ya, untuk kebersihan. Iya, silakan pak. Wow, resolusi kebersihan ini. Boleh saya cek ya? Silakan. Oke, bersih sekali nih. ini. Ini saya sediakan. Kalau kebersihannya seperti ini, ya. ya, saya buktiin nih nah. Persian untuk toilet Grand Argenso Semarang, ya, eh, bersih, saya nggak takut, ya bersih, inilah Grand Argenso, bertemu gimana?